Jadi ini wajah tu, itu kalau anda teliti di kitab hadisnya itu bukan doa istiftah tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1.235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu satu-satu saya cek itu itu jangankan hadis Sahih ya hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Empat. Begitu selesai anda menghadap kiblat. Lalu anda ucapkan, lihat kalimatnya ini wajah tuh. Wajhiyya lilladzi samawati wal ardh dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari saya sampai dengan palsu, maaf, kalimat ini wajah itu hanya disebutkan dalam dua hal. Satu bagi yang selesai lontar jumrah menghadap kiblat. Yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajah tujuh, tidak menggunakan ini, tapi langsung wajah. Itu. Ustad, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi. Saldu usalli. Kalau Kalaulah kalimat ini bisa digunakan maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekkan. Astaghfirullahalhamdulillahi. bukra tau. itu nggak ada hadisnya. Sudah saya cari pada seribu gram. 1235 hadis enggak ada sampai hadis palsu pun tidak ada tentang membaca iftitah kabiro walhamdulillahi jazira. Bajeng akan buka coba bukan doa iftitah dalam sahih muslim. Buka sarang kali kula lah enten asli hadis sahih muslim Doa iftitah setelah takbir moco, allahu akbar, kabira walhamdulillahi, kafiro wa subhanallahi ibu asli wonten, dan kalau muslim ya sohi. Dalam kitab ate ini hadis bukhori sohi, hadis muslim juga, sohi bukhori muslim sohi, lah kok bisa sekelas dai balik nasional. Jadi kebanggaan di kalangan Muhammadiyah. Kok kandhakano hadise? Hmm. Kanno bo karuh. Kanno bo karuh. kulo suwun sing aji sing seneng kulo. senajan to donga iftitah buatan wajib. Tapi nek kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sakadar terutama pas nobo inna solati wa nusuki wa mahyaya wa alamin. Iki salatku, ngibadahku, matiku, ribku, namung kersane Allah. atau namung Allah. Karena ini menjadi filosofi sing ndadekno salat mari ahli jannah. jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Wong aflah teman-teman Bejo wes mesti bejani. Samanau sawo tisu ulho khotimah, niku was-wasi setan, buatan yang tani khotimah, ulho timah, setan nego sekeliru, semua meten-meten itu. Nah, setan percaya so khotimah, timah, ikon gawe so khotimah, timah, mengani gola angker buat tisu ulho timah, ngomongan gawe besetan, tan setan nak panjana aku, buak beten uteni so khotimah, timah, ayo gawe bayi aku penso ulho timah, ocom meten-meten itu. Tenggo ya keito, tete pengairan, nunggo ya tete ora siap tete pengairan, jora pengairan, kok meten-meten ya, tete setan memang harus dititik, ututi ancam, bahangin malah nu kalau kiai pemuja setan kalau rasanya tuan gua daningin energi air harus diselamat uang top top harus diselamat itu namanya memuji setan karena dia anggap setan tuh luar biasa setan ku tuh buat praktek anggap gagal tan setan gue blog gue kayak aku suul kusul aku tetap sholat berarti gue gagal kalau di ini aku kepengen menusuk sesat tapi sesat mau no, air harus sama meden meden kondang kok terima mo ngono ngono doa Ya, tingkat kegagalannya paham gak? Ya? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Loh, setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan zina semua, maling semua. Ternyata kita ada maling yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan ini Setan. lagi kita orang dan setan gua sholat puluhan tahun di gudui nego nak gue. Nakwangi sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan. Setan, kau buang solat berarti setan jaga ya, nggak kan? Mana kau lawan besi tanu, saya kita bawa ya. ya ni, nggak kan boleh teneng ngono konfun rokok ya kok gelem misalnya dia ni hebat kan, buatan buron, gusti taneng suarko mawon ternyata dia neng tu suarko ke iso kan? Leo boleh teneng, Leo buang, buang lemai ngono kok buat nodaannya, setan kan lemah sekali kan? Lego Sota Kowal ketika itu sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu tuh sekali, lemah sekali. Tapi kita sering muji, Nge? sering apa? Sering muji, darah setan hebat, wong wali, wong wali, maka dang kene. ya, soal kenek, cerah kenek, akhir-akhir kenek, akhir-akhir akhir-akhir kenek, akhir kenek, kene. tapi akhir kenek, akhir-akhir tahajud, akhir-akhir kenek, akhir-akhir tapi setan orang sekedar kue kepengen rata hajud, kepengen kue kafir. Om oh, mau makin rata hajud tenangin kue setan di rugi kok. Oh. Tapi kue je Islam, tapi siap melebu suwar ko, kepengen kue nganti apa? Katanya, sebulai kue raga kafir kan? Melanau-nelalaman, atangi turu, gak tahajud. Dia nangis, anggur kau gak tahajud nangis. Terus matur, gak pangeran, gusti, keengin opo kulo oboten kasir tahajud. Ambil pengiran tinggi digani ini, teng kitab palmina nulgu pro karangan imam saroni. Gue ulama kok pintu, sing nirok nok gue sopo, gejon gusti. pusti sing mari ngitangi sopo gejon dengan, ndau gue sangke pe ke kersaku, raker sana setan, ndau gue spare. Mula maku lara mati tahacut keterusan, tenang lama dikelonggolah, kelo dwe albu ne, kelo dwe albu ne, melanda ge nak tangi rali tahacut ge rigdoma, pokok menaip bedino. Jadi pe berislam tu nggak apa-apa berislam tu gampang, faham Jadi harus na tahajud kita hajud. Juga kersane pengiran ratahajud kita hajud. Juga kafe kersane allah pengiran. Mending buatin masihat munusai. Mending buatin allah masihat. Muat anjuran ngandil gulong. Inna wa wanusuki wa mahyaya. ini sing titik tekane tentang wa mahyaya. Nyatane misalnya. Urip niku kafe kersane allah. Carane mikir nyatane tiang-tiang sing jaduk-jaduk di yo mati. Nabi nggih tiang-tiang soleh nggih tiang-tiang dolim nggih Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundut Hidup selamanya. Nyatane do mati. Berarti urip mati namun kersane Allah. Terus misalnya saman berpikir, lalu somben jadi nah, dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula akan teng aku sederhana ngaji nu sering akhir-akhirnya sering sholat mau ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyanoko ambayinah tugasnya ulama itu no ayat-ayatnya pengiran sampai kita bedai sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa anda hidup, ndak tahu kan kenapa kita masih hidup, tak tahu kenapa anda wujud juga ndak tahu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 ya ada juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu yang diberikan itu apa-apa orang roh yang roh, diberikan itu apa-apa ulama kabus yang diberikan itu apa-apa orang mati ada perkataan itu orang yang jelas karena no. ini diberikan al-hayat didul ma'mad -ma yang diberikan itu orang mati karena nggak bisa dijelaskan, coba anda menjelaskan. ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ini ini saya. suara saya dijelaskan? Nah, ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan, kudune sebenwaya tangi kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi songkok kubur, ya orang nggak ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil Tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi apa di, ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap nggak punya penyebab alasannya sudah lemah kok. Pono menah, carane biji lah zaman kue rongono. Dadi ono saiki carane biji. Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tani kubur, kuburiku mohal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab, Nggih tanpa nopo sebab. nggih <tuh> itu <tuh> <tuh> aneh Nabi Adam sampai saking itu, dari roh gentayangan bisa kopo-copo, dari tinggal main lagi, dari, dari utang, dari kasus, dari demenan, <tuh> aneh budi, aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti neng masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. La innama pangeran didik napa hal alal insani minat lam yakun shay'am mazkur. manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Ya dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mane setan dinya pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma'asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Wah makun tumpu tak hidal mudilina Setan kok buk diwak diwak nopo. Oppo setan melak gawe langit bumi. ora Oppo setan gawe awa edw. ora Umama setan gawe awa edw mesti dek nih milah berpenampilan ganteng gerdui galek kah, bwgalek kah. Umama dek nih gawe awa edw. Milah jadi nopo ganteng. Melain tiang seng pun wusul nak roh. Setan nol pun roko. Wah berarti setan rai hebat melihat nengon udah boleh milah gon roko. Ujungnya nak hebat kan milah gon nopo. Suar ko, lu nih kumun kesane pengiran nih, setan dekot nroko, nawang ape dekot suwar ko, lah iya, terima diatur botol, luna, ya botol mono aih kan? Anya jika anda bilang ingus kesane pengiran setan kok nroko, berarti setan mau koyo botol koyo waktu, sing ditoto, sing duwe, berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa alam yakun sayam, am? Nah, naik serangerti siapa? Siapa? Terus wusul, inasolati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namun kagungane napa jenengan la syarikal la ampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing niku. Sebab bida jika umr tu wa ana naw minal muslimin dan dengan keyakinan iki kita diperintah